Ya Selamat berjumpa dalam program pembelajaran olah nafas, dan saya mulai dengan membaca atau menjawab pertanyaan. Pak, ini metode Wim Hof yang kedua, setelah kemarin metode dasar 200 kali, tarik, lepaskan. Sekarang kita ada bagian tahan nafas. Waktu ditahan, saturasi turun. Itu terlihat jelas bagi yang memasang alat oximeter. Tentu, waktu turun ini enggak ada yang terus sambil, sambil saturasi turun. Ini pergi ke toilet kencing, gitu ya. <laughs> Tapi jangan-jangan kalau dikencing pH di tes urinnya juga pH-nya turun, Pak. Gitu ya, memang pH itu akan fluktuatif seperti air kalau ditiup dengan CO2. Ya, ditiup napas <laughs> gitu ya. Berarti kena CO2, dia ya pH-nya turun di... Di blender gitu ya, atau dikasih? Kalau misalnya di kolam itu dikasih aerasi dengan oksigen, maka pH-nya naik. Itulah kenapa kalau kita bernafas berbeda dengan nafas yang selama ini kita lakukan? Ya, kita kalau sekarang ini ikut Zoom berarti masih hidup. Kalau hidup berarti bernafas gitu ya. Maka sering saya menggunakan istilah nafas kehidupan. Kalau bapak ibu pernah yang kena COVID dan nafasnya susah sekali, atau kalau saya, keluarga saya kena COVID dan nafasnya susah sekali, mungkin kita... Lebih menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kesempatan kita ini hidup. Nah, berarti nafas itu saya dengan istilah nafas kehidupan. Waktu nafas ditahan dan saturasi turun, ya jelas eh, pH-nya juga akan turun. Dan kalau gitu bertentangan dengan tujuan olah nafas, tidak ya, karena ini hanya sementara. ya Nah, nanti silakan dibaca link-link yang saya berikan mengenai Wim Hof. Jadi Kira-kira 40 tahun yang lalu, Wim Hof itu menemukan metode ini. Lalu dia mulai mengajar teman-temannya. nah Belakangan, baru sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, ada tiga ilmuwan, ya dari Inggris, dari Belanda, saya nggak hafal namanya, tapi itulah yang saya post kemarin di grup. Ilmuwan ini meneliti secara ilmiah metode Wim Hof. Jadi yang menemukan metodenya Wim Hof. Tapi yang meneliti orang lain, dan penelitiannya itu memenangkan hadiah Nobel. Gitu ya, nah jadi penelitian itu membuktikan bahwa metode Wim Hof ini bagus untuk kesehatan paru-paru, karena memang para murid-muridnya menjadi belasan tahun, kalau Wim Hof sendiri ya, 40 puluh tahun, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek gitu ya, pergi ke kutub nggak kedinginan. Jadi kan memang fenomenal sekali sampai tahun ini akan dibuat film layar lebar mengenai The Iceman Man Bimhoff ya. Saya lagi cari linknya kalau Bimhoff itu Nobelnya apa gitu ya. Nobel Prize-nya kayaknya kesehatannya dan bukan sisi ilmiahnya. Nah, di dalam tulisan kebetulan memang teori-teori Bimhoff ini belum banyak dibahas di Indonesia sehingga mencari artikel dalam bahasa Indonesia enggak banyak. Kemarin saya ketemu satu yang saya post di grup, saya harap juga sudah dibaca kalau enggak ya saya jelaskan dengan bahasa sederhana bahwa dengan membuat variasi saturasi yang sengaja dan terkendali, maka itu melatih kapasitas paru-paru secara sangat cepat, karena manusia punya adaptasi yang luar biasa cepatnya. Nah, Metode VBOB ini melatih kapasitas dan kemampuan paru-paru, mengembangkan kapasitas dan melatih kemampuan dalam menyerap oksigen, seolah-olah kayak simulasi latihan menyelam, tapi sambil duduk dan diberi, di, di darat gitu ya, penyelam itu bisa tahan nafas, bahkan bisa lima belas menit tanpa tabung oksidik, oksigen. Penyelam alam ya, maksud saya, anak atau anak-anak di daerah-daerah pantai itu mereka jebur aja, jujur gitu nggak ke laut, ke air gitu ya, bisa bermenit-menit gitu ya, karena dari kecil mereka latihan. Nah, kita ini sudah umur gitu ya, cukup banyak yang umur juga, ada juga yang... Japri saya, Pak, anak-anak saya umur 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, tak ikutkan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, mereka lebih kuat nanti. Atau juga begitu, lima tarik nafas, sudah 100 saturasinya. Kalau yang besar, ini sekaligus jawab pertanyaan juga, kok saya nggak 100-100 ya, gitu ya. Alatnya ganti, ini alatnya sama, Pak, anak saya 100, saya tidak. Baru saya inget nih, cek tangannya, jari-jarinya, kapalan enggak jadinya kapalan, kulitnya tebel ya, alatnya kehilangan sensitivitas gitu ya, sehingga nggak bisa bentok 100 gitu ya. Sampai saya bercanda dia ya, coba jarinya di amplas dulu, <laughs> nggak dikasih body lotion aja gitu ya. Nanti kalau atau dicari dari 10 jari ini mana yang lebih halus gitu, lebih tipis, nanti oximeternya dipasang di situ. Nah. Jadi kembali waktu orang tahan nafas maka saturasinya turun. <tuh> tapi tapi sebelum tahan nafas ini kalau metode Wim Hof berbeda dengan metode uh, yang diajarkan di komunitas yang lain di mana juga saya ikut uh, tiga bulan ya bulan ini harusnya masih ikut tapi karena kesibukan ya itu sebelum tahan nafas itu hanya 25 kali. Nah kalau Wim Hof itu 15 kali tarik nafas dalam-dalam 30 kali baru tahan nafas. Yang disebut tahan nafas itu ya setelah dihembuskan tahan, hmm, enggak pakai nyedot dulu gitu. Kalau nyedot dulu ya 10 menit juga bisa kalau udah latihan. Gitu. Jadi tanpa nyedot ya dibuang, hmm, tahan. Kalau saya bilang tahan gitu, enggak menghirup sedikit pun. Nah itu kuatnya berapa. Nah waktu ditahan saturasi akan turun gitu ya. Nah ketika saturasi dibuat naik turun naik turun itu justru ya memang nanti saya sebutkan apa bahayanya ya tapi eh, dibuktikan oleh Wim Hof dan timnya dan diteliti secara ilmiah oleh ilmuwan bahkan memenangkan Nobel itu cara terapi yang benar dan bikin orang sehat ya karena kapasitas paru-paru kemampuan menyerap oksigen yang lebih efektif Ketika ketika nanti balik ke 100, diedarkan dengan jejut yang lebih cepat, ya pembuluh-pembuluh darah yang mungkin menyempit, tersumbat, itu bisa terbuka kembali, dan belum lagi saturasi 100% itu membuat regenerasi sel terjadi. Makanya kalau metode Vimpov itu tidak mengkhususkan pada penyakit tertentu, tapi ada komunitas yang menggunakan olah nafas untuk satu saja penyakit yaitu diabetes gitu ya maka yang daftar ke sana yang enggak diabetes ditolak gitu ya apa saya bisa masuk saya bisa masuk Oke, saya buatin saya kembali kepada si Wim Hof gitu ya yang memang aplikasinya tidak hanya untuk diabetes tapi untuk regenerasi sel di mana regenerasi sel butuh kondisi ideal salah satu kondisi ideal adalah pH ideal 7,35 sampai tujuh di darah yang diindikasi oleh pH urin di atas tujuh gitu ya, ditambah dengan saturasi 100%. Nah, saturasi ini tidak selalu 24 jam. Tentu, selama latihan, sekitar masa latihan itu bisa 100. Kalau alatnya kayak seperti ini, cuma dua digit ya, Gimana mau 100 angkanya cuma dua gitu ya? Berarti 99 puluh udah bagus ya? Sembilan udah bagus. Itu nanti habis latihan turun, turun lagi, enggak apa-apa ya. Karena sebelumnya mungkin bergerak dari 96 atau 97. Begitu latihan 99. Nanti turun lagi, latihan lagi 99. Nanti lama-lama turunnya bukan ke 97, ke 98. Atau dulu awalnya 95-96. Sering latihan. Kalau turun lagi, turunnya ke 97. Udah naik 2 poin. Lama-lama 98. Lama-lama pasang alat, langsung 99. ya Begitu latihan, pentok 100. Nah, itu membuat tubuh kita tidak akan kekurangan oksigen. Orang bisa bernafas, tadi kekurangan oksigen. Sama persis kayak orang minum air yang banyak. Kita belum sampai dalam pelajaran soal air ya. Tapi banyak orang minum air banyak, tapi dehidrasi. Karena airnya bukan mikroklaster heksagonal. Airnya bergabung dengan molekul molekul yang lain, sehingga tubuh tidak bisa menyerap air murninya, sehingga dibutuhkan air berkualitas yang berbeda. Jadi aneh bahwa orang banyak minum, tapi dehidrasi. Itu kayak orang yang bernafas, tapi kekurangan oksigen. Ternyata paru-parunya bermasalah. Kurang pan, kurang kurang kemampuan menangkap oksigen itu kurang, sehingga ketika dipasang alat oximeter, ya, maka saturasinya rendah. Inilah tujuan dari olah nafas, metode Wimpov. untuk menaikkan saturasi dan menaikkan pH. Bisa menurunkan gula, enggak, Pak? Menurunkan asam urat, enggak? Ostron, enggak? Itu akibat sampingan, ya, tidak berhubungan langsung ya makanya kalau saya tidak tidak menyarankan atau tidak mengajarkan seseorang nafas tes gula gitu ya nge gula gulanya seminggu sekali eh sehari sekali aja bangun tidur di rata-rata selama seminggu sebelum olah nafas dan sudah gitu ya. walaupun adik ipar saya dari 380-an itu gula olah nafas empat kali turun 180 tapi tetap saya tidak akan mengatakan bahwa olah nafas itu menurunkan gula karena gula ini variabelnya banyak banget bukan hanya dengan olah nafas gitu ya kalau sehingga mau membuat uh, namanya hubungan linier regresi linier gitu ya ini mempengaruhi ini gitu ya nanti pasti hasilnya agak susah menemukan kolerasi liniernya karena yang mempengaruhi gula itu cukup banyak tapi yang pasti pola nafas adalah menaikkan pH dan saturasi itu dikatakan saya berani mengatakan untuk pasti kalau tidak ada apa-apa dengan paru-paru tapi jangan khawatir justru itulah latihan ini diperuntukkan bagi orang yang saturasinya susah untuk uh, naik ya saya ya